melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu Yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes 3 ayat 14-17 Dan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 Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia